Joknya agak lebar-lebar, harus bersih. Karena dia kan beda lah dengan jok yang dua tiga. Kalau jok dua tiga kan agak kecil. Kita sudah datang yang medium C31 tolong kita cek bersama Yuk mari bahan hitamnya sendiri ini dengan ini saya memilihnya hitam black Tech 001 dan untuk birunya sendiri ini dengan ini birunya dengan go go go blue sudah semua bu ya gimana ibu untuk joknya udah oke? udah oke okay. sesuai order ya. ya? bahannya juga bagus hmm. berdiri Malika ini sudah hampir tiga tahun sebelumnya PT Malika berdiri hanya empat unit dan sekarang sudah kurang lebih 21 unit, 16 big bus, 5 medium. Cakupan layanan dari PT Malika Wisata Utama untuk seluruh Pulau Jawa, Bali. Kalau untuk Pulau Jawa sendiri, jarak Wali Songo. Kalau untuk Pak Balinya sendiri, untuk wisata. kalau untuk bahan pabrikan sendiri kan tertakutnya kayak beludru begitu kita dari segi kayak bawaan kecil kena susu atau kena air akan lama dibersihkan dan lama keringnya kalau kita selama ini kita ganti dengan bahan-bahan kulit atau bahan-bahan EmbiTech -bahan kita mudah dibersihkan dan untuk konsumen pun agak nyaman lah untuk interior sendiri sih untuk selama ini sih nggak ada komplainan ya malah dibilang rapi, bagus, bersih, wangi. Kami selalu rutin membersihkan untuk bagian jok dengan sabun cair dan itu setelah selesai wisata harus wajib dibersihkan. Kita biasa rutin dibersihkan per dua bulan sekali untuk semprot kecoa. Itu harus rutin dan wajib. Dibandingkan dengan bahan pabrikan hasil lebih mudah dibersihkan bahan sintetis. Karena ya bisa dilap atau bisa disikat dengan sabun cair. Kalau untuk bahan pabrikan kan agak agak susah kalau apalagi kena harus disikat dan kalaupun sudah basah itu agak berlembab dan bau. Untuk PT Malika Wisata untuk memberikan pelayanan pada konsumen, pertama, untuk si kru-nya sendiri harus rapi, bersih, wangi, dan untuk yang kedua, melayani konsumen itu dengan benar-benar dan wajib. Senyum, jangan cemberut aja. Gitu. Uh, ada sih beberapa tekanan untuk uh, untuk uh, ya, untuk cobalah di bahan bahan ini bahan mpj karena untuk mudah dibersihkan dan sebagian juga kan kita dapat uh, dari kang dedi bandung ya kang dedi untuk untuk pakai bahan sintetis penggunaan bahan mpj udah hampir kurang lebih dua tahun. Alhamdulillah masih awet, kita masih memakai MB Tech. Kondisi masih oke, masih bagus. Tergantung perawatannya aja untuk si krunya sendiri untuk membersihkan kulit joknya tersebut. Kalau untuk seat 22 itu memang kita haruskan wajibkan pakai bahan sintetis karena dibilang e, untuk dibilangnya untuk kayak eksekutifnya lah. Joknya agak lebar-lebar, harus bersih. Harus mewah, ayah, mewah juga, kan? Dia kan bedalah dengan jok yang dua tiga. Kalau jok dua tiga kan agak kecil dan jok dua dua kan agak besar-besar. <musik> Kalau untuk warna interiornya sendiri pun dari Malika Wisata sendiri, dari ownernya sendiri pengennya hitam biru. Dan untuk eksteriornya pun dari owner sendiri, kayak dari punya, punya PT Malika Wisata. Kalau untuk penilaiannya sendiri sih, yang selama ini kita saya dengar dengan dari konsumen yaitu yang tadi saya bilang dari kerapihan, kebersihan, kenyamanan dari duduknya sendiri pun udah nyaman gitu dibandingkan dengan pabrikan. Biasanya konsumen akan akan balik lagi memakai bis pariwisata malika wisata karena dia ngelihat kenyamanannya dari segi kru keramahan. Dari busnya sendiri kebersihan, kerapihan busnya, wangi, konsumen itu akan balik lagi memakai bis pariwisata Malika. Paling kita dari Facebook-Facebook aja, posting Facebook-Facebook. posting Kadang-kadang Facebook. kan, kadang-kadang kita yang, kita rating kita yang bikin naik Malika itu kan dari anak-anak bis manianya sendiri. Kayak sekarang kayak bikin video, kayak gitu. Kadang-kadang dari interior sendiri pun apa Aksesoris yang kita pakai ini kan dari Kayak lampu Lampu semua, lampu strobo Dari lampu depan, lampu dalam Lampu dugem, segala macam Itu kita udah full, udah ada Di, di PT. Malika Wisata ini sudah ada Semua kita pasangi Kalau untuk bismania sendiri Kadang-kadang ada, ada beberapa Bismania Datang ke PO-nya sendiri Ke garasi kita Kadang-kadang pun kita ada yang ada yang di tol, di tempat wisata, sampai ke guci pun kita lagi jalan, arah pulang atau arah berangkat, selalu diikuti dengan bismania itu selalu di videoin Jadi itulah uh, ibaratnya bukannya ini buat rating kita di, sos di sosmed. Alhamdulillah sih udah udah ada beberapa rating kita udah ada yang ada beberapa unit, selalu naik terus. depannya rencana akan, Insya Allah akan dibikin sintetis semua untuk yang sit dua-dua. Uh, insya Allah, di A pertengahan bulan ini akan ada launching medium eh, dua unit. Uh, yang satu eksekutif, ada toilet, yang satu biasa, 39 cm. Kalau untuk uh, di dalam unit Malika Wisata, kelengkapan kita ada dispenser, Lampu disko, karaoke, uh, charger handphone, semua ada. Kita melihat langsung yang sudah memakai bahan MBT sendiri, medium dan big bus. Unit kita yang big busnya juga sudah selesai bu, tolong oh, cek. Sudah selesai, boleh boleh. Oh ini warnanya sama ya dengan yang medium ya? Warna sama cuman beda motif. Beda motif. Sama Buat ini nggak ada tulisan ininya. Ada tulisan malikanya aja yeah. ya. Karena permintaan owner tidak memakai motif eh tulisan malika, malika gitu ya. Hmm. Bagaimana Bu Evi? Nah, Orderannya bagus. sudah pas sesuai dengan orderan. Nah. Kerapiannya juga bagus okay. Dari garis-garis dan jahitannya kita perbedakan agak, agak diperbarui lagi.